Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslaw tentunya. Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini. Ada sebuah info para sahabat, ya, dari MS Glow Foreman. Kita lihat tuh. Ah, Masya Allah banget ya Pak Bilar. Alhamdulillah menjadi bagian dari MS Glow man Ya ini menjadi brand ambasador Masya Allah mudah-mudahan selalu sukses Untuk idola kesayangan kita Dan kita lihat di persahabat ya Ada info langsung dari MS Glow Gimana sih Min cara order melalui web Tuh persahabat ya lagi diinfokan nih Soal order melalui web Tenang untuk persahabat ya, gampang kok Katanya persahabat ya Dari MS Glow ini info penting untuk kalian semua yang ingin membeli produk MS Gloformer. Yang pertama, kalian harus buka web MS Gloformer. www.msgloformer.com. Yang kedua, pilih menu our seller. Yang ketiga, cari seller di daerah terdekatmu. Yang keempat, hubungi seller melalui nomor yang tertera atau DM di Instagram seller tersebut. Tuh, caranya gampang banget kan? Luar biasa banget ya. Yuk sama-sama kita dukung support yang terbaik buat idola kesayangan kita. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini ada kabar yang sangat luar biasa banget ya dari unggahan Rosa Ansgoldes 24 Lar. Perhatikan di Simal untuk video Bunda Lesti yang nyobain motor BPL hadiah dari Om Andre. Ini viewersnya sudah 6,1 juta Wow, Masya Allah banget ya Sampai kaget nih Kak Rosa ya Padahal cuma video Bunda Lesti naik motor BPL Gak nyangka seramai itu katanya tuh Masya Allah Memang idola kesanian kita Selalu menjadi sorotan. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan Buat Bunda Lesti dan Bapak Pilar Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat Leslar yakni dari akun kejora 7625 mengatakan berarti masih banyak yang sayang sama Bunda Lesti Alhamdulillah Tuh masyalah banget ya ternyata masih banyak Orang-orang yang sayang kepada Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat juga nih Aduh, Masya Allah banget ya postingan <laughs> foto BBL Masya Allah Makin tentunya membuat kita semakin bahagia Dan tambah semangat Penyemangat banget nih BBL Mudah-mudahan semakin tambah dewasa Menjadi anak yang soleh, Menjadi anak yang pintar Dan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan kita lihat juga persahabat ya di postingan ini ada kalimat yang dituliskan. Masya Allah tabarakallah. Gak kerasa anak bujang kesayangan onti udah dua bulan aja ya nak sehat-sehat al-fatih. tuh persahabat ya. yuk untuk lebih doakan nih buat idola kesayangan kita terutama BBL yang tentu hari ini sudah menginjak dua bulan. Mudah-mudahan BBL selalu diberikan kesehatan. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga. Ini ada momen spesial di vlognya Papa Rizky Bilar, pesawat yang menjemput Rizky bareng Leslar Family. Tuh, ada salah satu pemenangnya nih dari kru Leslar Entertainment, satu juta. Ini tuh persahabatnya, masya Allah. Mudah-mudahan selalu memberikan kebaikan dan rezeki. dalam kesayangan kita juga menjadi berkah dan barokah. Amin. Kita lihat yang momen ini pun dilipat kembali oleh akun Leslar underscore support2. Kalimat kasan pun dituliskan di postingan ini. Wah kali ini Bang Syarif yang bawa hoki nih masya Allah uangnya buat ortu katanya semoga berkah ya Bang meluncur guys ke youtube-nya Rizky Bilar tuh. Alhamdulillah ternyata Bang Syarif nih ia menangkan hadiah uang 1 juta bersama tiap di games ada di channel youtube-nya Papa Bila yang belum mampir silakan mampir karena seru banget. Keluarga Leslar lagi main game bareng idolaga kesayangan kita, dan ke kabar berikutnya, bersahabat kita lihat ada momen spesial yang kita dapatkan, momen dimana ketika di acara temu tangan bersahabatnya anak lidah dan D.A. ini, momen bisik-bisik manja dari Bunda Lesti. Aduh, masya Allah banget ya, pokoknya ini gemoy banget. Begini aja, terlihat sangat romantis. Masya Allah, mudah mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, tak henti-hentinya. Kita sebagai fans, mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Dan para kita lihat juga ke momen berikutnya Ada ungan terbaru dari Mas Gong Li Nih, tim Leslar saat ini Para yang lagi seru-seruan Main bola pingpong Tuh, kita lihat nih Waduh, ada Bang Boril Ada Bang Syarif juga, Masya Allah ya Ini sih hukuman bagi yang kalah para ya ini luar biasa banget tuh, Bang Boril saja sampai memantau. Mudah-mudahan selalu kita doakan untuk tim Leslar, mudah-mudahan tetap kompak dan solid mendukang yang terbaik. Apapun itu buat Bunda Lesti dan Papa Bilar, serta tim menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua. Masih menunggu kejutan lain? Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya.